Perlu diingat, banyak yang menafsirkan karomah itu bagian daripada pecahan mukjizat. Kalau mukjizat tidak bisa disamakan dengan karomah, sebabnya apa? Al-Mujizah atau hara man malahul ismah min sahiri yang namanya mukjizat keluar dari seseorang yang telah mendapatkan maksum. Dari semenjak di perut ibunya. Sedangkan karomah tidak Ada yang karomah Awalnya latar belakangnya oknum manusia itu luar biasa Jeleknya Setelah mendapat taufik wal hidayah Taubatan nasuhah yang luar biasa Hingga diangkat menjadi waliullah Dan diberi karomah oleh Allah SWT